Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Sang ini saya akan mempunaskan ini Batu Ake campur Jambia Anda bisa lihat campur Jambia Ini harganya murah Hanya 45000 Bisa bayar di tempat COD Tapi dengan dan ketentuan yang berlaku ini murah banget hanya 45.000 untuk pemesanan bisa Anda menghubungi nomor yang tertera di video ini atau tinggalkan pesan di kolom komentar ini batunya batu asli ini luk spencer sekitar 12 mili ini lumayan gede ya Jadinya harganya murah. Terima kasih atas perhatian cukup setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.